nggak semua orang bisa angkat beban seberat ini Tapi semua orang bisa punya Seiko Prospek sekeran ini Beli Seiko di jamtangan.com Download app-nya sekarang